Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti Lovers, BLOvers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali di FATV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita, Lesti, dan Rizky. Billar. bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya Baiklah bersama Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin bahagia Dari idola kesayangan kita Leslar tentunya Baiklah persahabat kita ke kabar pertama. Di sini ada tentunya sedukan vitamin bahagia banget ya untuk kita semuanya. Melihat video Bunda Lesti, Abang L dan Enin yang tiba ke rumah Kak Renzila Zuardi, wow, ini kejutan spesial untuk warga Konoha. Apalagi melihat penampilan Bunda Lesti hari ini. Masya Allah, banget ya, cantik banget memakai baju warna putih. Masya Allah, makin selalu bersinar. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan idola kesayangan selalu sehat dan bahagia. Tahan tentunya kita mendoakan yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita. Momen ini pun diunggah kembali nih persahabat oleh akun Les si comic. Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di ini. Dari akun Dian Anggra ini tujuh mengatakan, masya Allah, Bunda cantik manis banget. Ootd-nya cute sekali. Salfok emburut dengan Allah hok Du masya Allah banget ya. Tetap. BBL selalu menjadi pusat perhatian dan kita lihat juga persahabat ke komentar selanjutnya diberikan dari akun Instagram Henunah22 mengatakan, Dede mau jahit baju buat hari Senin kali ya de. katanya tuh, wow, kira-kira buat apa nih persahabat ya Bunda Lesti datang ke rumah Kak Rinzila Rinsila dan kita lihat juga persahabat ke komentar selanjutnya dari akun Witriani 123 mengatakan, mau jahit bu, buat baju konser, pasti gonta-ganti. Terus kapan ya konsernya? Ya aduh, Masya Allah banget ya. Apapun itu, semoga lancar, sukses, dan selalu kita menunggu kejutan yang diberikan, yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Tetap support yang terbaik ya, untuk Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga persahabat kita lihat di umum negasinya Kak Zenzi Posting foto bareng abang yang aduh, ini cute banget. Persahabat, ya kembali nih tukang lawak Kak Zenzi bareng dengan idola kesayangan kita. Salpong juga dengan kalimat yang diposting ya oleh Kak Zenzi: "Apa abang minta foto sama aku ya udah boleh deh, aduh masya Allah banget ya." Ini lucu banget, sangat menggemaskan. Dan kita lihat juga persahabat, ya, mengenai info paling online sementara di The Masked Car Celebrities 2022 Rizky Bilar masih berada di nomor 2 dengan perolehan voting 6.379 votes Di nomor pertama masih Rangga Anzo Mendapatkan voting 6.619 votes Terus semangat bersahabat ya ini beta tipis banget Terus kita kompak dan solid Mendukung apapun itu buat Rizky Bilar Mudah-mudahan bisa menjadi pemenang The Most Carming Male Celebrities 2022 untuk berikutnya juga bersahabat ya, selain itu kita membuatkan asupan vitamin bahagia lainnya. Kali ini diunggah Bang Raymond yang mengunggah video ini bersahabat ya, sedang berada di rumah idola kesayangan kita siang hari ini. Wow, terpantau ada Mas Gongli itu bersahabat ya. Hari ini ada Bang Raymond yang ke rumah Les Lar. Dan kita lihat juga diunggahan terbarunya Kak Lensa ini. Masya Allah banyak sekali. Tentunya tamu yang hadir dan yang datang ke rumah Leslar siang ini persahabat ya Ini para SCP kumpul, tapi mana nih Debbie Ceper katanya tuh Wow, lagi pada kumpul semua di rumah Leslar siang hari ini Kita lihat juga persahabat ya, berikutnya lagi pada asik main biliar tuh persahabat ya Ini kejutan juga untuk keluarga Konoha Bunda Lesti, Abang El, dan Unin itu ke rumah ke Zenzi untuk membicarakan suatu gaun atau kostum pastinya persahabat ya. Dan kita lihat juga persahabat di rumah Leslar, ini sedang uh, tentunya kumpul persahabat ya, tamu-tamu spesial yang hadir di rumah Leslar. Di sini juga ada tentunya Kaiser Joget persahabat ya, ikut hadir. Siang hari ini Masya Allah semoga ada kejutan dan pasti ada kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesehatan kita Dan kita lihat juga bersahabat ya, salvok Papa Bi yang sedang diurut bersahabat ya salpoknya ke kaki aja ya, jangan kemana-mana untuk emak khususnya Tentunya dihimbau, fokusnya kalian harus ke kaki Papa Bi aja senang sedang diurut, jangan ke lain ya <laughs> Karena ini mengandung aduh, Masya Allah banget ya Pokoknya kita support doakan mudah-mudahan Bapak Bi Selalu sehat dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Terus amin Dan tentunya kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.